Subhanahu Wa Ta'ala Amin Ya Rabbal Alamin Pada kesempatan kali ini Saya akan membagikan sebuah amalan pengasihan Yang sangat ampuh sekali untuk memikat hati lawan jenis anda Orang yang terkena amalan ini Tidak akan sadar bahawa dirinya sudah terkena amalan ini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 Bismillahirrahmanirrahim Wa alqaitu mahabbatan minni walitusna ala aini yang artinya dan aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku dan supaya kamu diasuh di bawah pengawasanku. Quran Surat Taha ayat 39. Adapun cara mengamalkannya adalah Anda baca amalan tersebut sebanyak 12 kali Setiap selesai mengerjakan solat fardhu Dan setiap solat ashar dan subuh Anda baca sebanyak 21 kali Serta tidak lupa setiap Anda selesai mandi Anda atau berwudhu. Anda bacalah amalan tersebut kemudian tiupkan ke telapak tangan lalu usap ke wajah Anda. Insya Allah, jika Anda istiqomah mengerjakan amalan tersebut, maka wajah Anda akan tampak cerah berseri, disegani semua orang, bahkan disayangi setiap orang yang memandang Anda. Demikianlah amalan ini yang dapat saya bagikan. Sekian terima kasih Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh